Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mas Guru Nusantara Sebelum menonton video kami Jangan lupa tekan like Dan tekan juga tombol subscribe Dan jangan lupa bunyikan Tanda lonceng Untuk melihat video terbaru dari kami Oke Bapak ibu semuanya Kita ada dalam modul titik dua ya Yaitu nilai-nilai dan peran dari guru penggerak Sebelumnya bapak ibu sebelum kita masuk lebih dalam di situ hujan nggak sih bapak ibu? <tuk> oh, bu. Oh, hujan, hujan ya, ya? hujan, oh, hujan, hujan bu. Bu. Oh, <tuk> dari gak ibu. Kalau saya tidak salah, ibu dari maketan. Ponorogo nih. Gue maketan hujan ibu Ponorogo, Ponorogo hujan juga. Oke. Okay. Saya kemarin maaf, dari Ponorogo tapi jalan-jalan secara virtual. <tuk> Saya jalan-jalan virtual -jalan mengisi uh, Ini di sekolah Merdeka Belajar Ibu, ikut nggak Bu? Sekolah Merdeka Belajar Apakah juga jadi salah satu uh, Pengawas sasaran Atau sekolah-sekolahnya ada yang ikut Saya kemarin habis dari sana bu, Ketemu dengan teman-teman guru di Ponorogo Oke okay. Sekolah PK Ibu Oh, dari sekolah TK, oke. Okay. Tentang, di pusat keunggulan, di Ponorogo ada. Oh, iya, iya, iya. Oke, okay, baik. Bapak-Ibu, izinkan saya lanjutkan ya. Uh, sebelum saya mulai, salam dan bahagia. Ingin saya ucapkan untuk Bapak-Ibu semuanya, sebuah salam yang selalu diucapkan oleh Ki Hajar untuk murid-muridnya ketika beliau akan mulai belajar. Yaitu, Ki Hajar berharap bahwa kita semuanya, murid-murid, Kemudian kita semuanya bisa selalu dalam kondisi selamat dan bahagia Dalam proses pendidikan ini Oke, okay. nah ini perkenalan saya Bapak Ibu oh, Kalau salah Bapak Ibu ini semuanya dari uh, Karangannya ada satu kelas, kemudian tiga kelas dari Magelang ya Tiga kelas, dua, tiga. Magelang Nah ini saya Bapak Ibu Izin saya, Anggeris Kapustika saya akan jadi teman belajar Bapak-Ibu semuanya di sore hari ini. Saya seorang guru, sama seperti Bapak-Ibu semuanya. Saya guru SD di SD Negeri Bogem 2, Sleman. Tanggaan ya kita, apalagi kalau Magelang sama Sleman. Ini kalau boleh tahu Magelang Kabupaten atau kota ya Bapak-Ibu? Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten. Um. Kabupaten. Atau... Kabupaten. Nah, ini banyak teman saya kuliah yang diterima juga jadi PNS-nya di Magelang Kabupaten deh pernah ada teman Mungkin salah satunya mungkin Bapak Ibu kenal. Oke. Okay. Saya aslinya sebetulnya juga dari Jawa Tengah Bapak Ibu semuanya, meskipun di Jogja mengajar. saya asli Jawa Tengah, saya aslinya wong apa? Saya ke Bumen. Asli Kebumen, kebetulan kemudian saya terima di Jogja di Sleman ini jadi gurulah di Jogja dan saat ini saya tinggal di Klaten. Oke, okay. muter-muter ya orang kebumen bentar Bapak Ibu saya ada pertanyaan dari anak saya dia kalau nggak dijawab oh, nanti akan tanya dan saya jadi distraksi di oke okay. tanya jajan nanya ada di mana? nanti kalau nggak dijawab dia akan terus nanya mending saya tanya, jawab dulu Oke itu tadi ya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu tahu Prambanan Nah sekolah saya Candi Prambanan ya Cuma ada di sebelah Candi kalau oh, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada banyak umbul di Kabupaten Klaten. Nah, rumah saya dekat umbul-umbul itu, umbul cokro, umbul yang bisa diselami itu, umbul apa namanya? Saya sampai lupa. Ada banyak sekali umbul. Nah, rumah saya di situ. Jadi saya boleh gaya sedikit, Bapak Ibu. Setiap hari saya mandinya pakai air aqua, <laughs> karena pabrik aqua ada di bawah rumah saya. <laughs> Oke, okay, itu ya Bapak Ibu. Selain sebagai guru, kebetulan saya juga seorang pelatih Pernah menulis beberapa buku Alumni dari program warda Inspiring Teacher tahun 2019 Kemudian instruktur dari awalnya Sebelum instruktur guru penggerak Saya adalah instruktur uh, pengajar praktik Jadi ngajar pengajar praktik dulu Baru kemudian sekarang bisa ketemu dengan bapak ibu semuanya Saya juga seorang konsultan di di sekolah Merdeka Belajar Itu. Bapak Ibu semuanya kalau mungkin ingin berkenalan lebih lanjut dengan saya bisa follow Instagram di @anggi_underscoreka_underscorepuspika boleh dicari di situ. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bikin refleksi boleh di text saya ya biar saya repost deh. Oke, ini perkenalan saya Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak salah di sesi dua ini ya tadi ya dari Magelang dan Karanganyar Uh, izin Bapak Ibu fasilitator ada beliau tadi, Bu, Bu Sri Suweni, Pak Heru Triyono, Bu Sri Suhartini. Tadi juga sudah saya lihat hadir di sini dan Pak Iswanto. Izin ya, Bapak Ibu fasilitator, saya menemani teman-teman guru penggerak untuk belajar. Oke, okay. dia ya, Bu, semangat. J, terima kasih Bu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin saya bisa mengajukan beberapa kesepakatan yang bisa kita sepakati bersama dalam sesi kita kali ini, yaitu bisa mungsi, mungkin yang pertama, jika tidak ada gangguan sinyal, tolong dinyalakan ya kameranya biar saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semuanya. Mungkin suatu saat kita ketemu bisa saling sapa gitu. Karanganyar saya cukup sering ke daerah Karanganyar karena suami saya ada bekerja di sana. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau soalnya Adiwiata mungkin pernah ketemu dengan suami saya. Oke. Okay. Kemudian ini ya ada tanda mikrofon kita matikan dulu ketika tidak berbicara atau tidak berpentingan biar tidak ruangan kita ini bisa tenang. Kemudian juga yang penting ini Bapak Ibu silakan buat catatan e, maksimalkan nanti grup chat di chat kolom chat kita bisa saling maksimalkan. Kemudian raise hand ketika akan bertanya dan mungkin kita bisa sepakati juga waktunya gitu ya. Izin mengingatkan anak saya dulu ya, Bapak Ibu. Pesat. Tolong dipelanin. Oke. Okay. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita perlu tahu ya, tujuan belajar kita apa? Apa sih yang perlu kita capai ketika belajar di sesi materi umum apa modul 1.2 ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ibaratnya kalau kita jalan, kita tidak tahu arah tujuan kita, kan kita bingung ya. Mau jalan milik ke kanan apa ke kiri, lurus atau belok gitu ya. Nah, biar nggak bingung, inilah tujuan belajar kita Bapak-Ibu. Capaian umumnya, kita akan mengartikulasikan, Nilai-nilai guru penggerak dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami dan menunjukkan kesediaan untuk mempraktikkan peran dan nilai guru penggerak. Sedangkan capaian khususnya yang pertama yaitu memahami bagaimana nilai dalam diri kita terbentuk. Itu ya, Kemudian bisa membuat gambaran diri di masa depan terkait dengan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak gitu. Yang ketiga juga membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi yang kita lakukan untuk menguatkan peran dan nilai dari guru penggerak. Oke. Nah, ini ada capaian khususnya dalam sesi ini. Yang pertama, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa memahami bagaimana emosi dan cara kerja otak dalam menumbuhkan nilai-nilai dan karakter. Kemudian yang kedua yaitu memahami bahwa profil pelajar Pancasila serta peran dan nilai dari guru penggeraknya itu akan tumbuh melalui keteladanan dan pembiasaan yang konsisten dan sistemik. Yang ketiga memahami bahwa program guru penggerak ini Menuntut Bapak-Ibu guru penggerak, menuntut kita semua untuk aktif membuat makna dan mengambil pelajaran yang positif. So, ini ya Bapak-Ibu tujuannya, yang paling penting ada di nomor 2 tuh. Oke. Okay. Sekarang kalau kita mundur kembali ke apa yang kita sudah pelajari juga di modul satu kemarin, ada ini ya, kalimat ini ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan ini semuanya ada di semua modul yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Jadi kalau diambil benang merah, modul 1 sampai modul nanti yang terakhir kita pelajarin benang merahnya ini. Ini benang merahnya. Dan lalu bagian-bagiannya dari benang merah ini kita pelajari. Modul 11 kemarin kita mempelajari tentang bagaimana anak-anak itu. Dasar-dasar pendidikan yang sesuai dengan anak anak-anak kan. Kita kemarin ngomongin, oh anak itu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Anak-anak itu eh, mereka suka bermain. gitu Ini kan ya di modul 11 Nah di modul 12 kita kali ini kita akan mempelajari diri kita sebagai manusia. Gimana sih kita? Kita akan belajar mengenali diri kita kembali. Udah kenal kok saya sama diri kita. Iya. Kita sebetulnya udah kenal, tapi kadang perlu diingatkan lagi. Diingetin lagi kembali seperti apa sih? Di modul 13 itu nanti belajar tentang cara pencapaiannya. Gimana cara mencapainya? Kemudian di 1.4 juga iya. Bagaimana dapat mencapai itu? Gitu. Mereka itu siapa aja yang berperan dalam ini? Nanti di modul 2.1 belajar lagi tentang kodrat. Di 2.2 tentang keselamatan dan kebahagiaan itu seperti apa yang dimaksud. 2.2, 2.3 nanti bagaimana cara kita menuntun. 3.1 satu tentang maksud pendidikan itu sendiri, itu bagaimana. 3.2 tentang kekuatan, 3.3 tentang anggota masyarakat. Nah ini Bapak-Ibu semuanya, inilah yang menghubungkan modul-modul. Jadi satu kalimat ini itu terbagi dalam beberapa modul ini. Tujuan atau maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat, yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Balik lagi ya, kita ada di modul 1.2. Hari ini kita belajar tentang diri kita sendiri, tentang manusia. Nih, sebagai manusia. Oke, itu tujuan pendidikan. Tadi ya, belajar itu... Enak kalau kita merdeka. Belajar apapun, belajar yang bukan untuk sekedar mengerjakan ujian. Belajar apapun itu akan mudah jika kita sebagai manusia merdeka. Maksudnya apa manusia merdeka? Yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain. Akan tetapi berstandar atas kekuatan sendiri. Atau lebih enaknya, kalau kita ini artikan bisa sebagai manusia yang mandiri, itu manusia merdeka. Salah satunya ciri merdeka ini, Bapak Ibu semuanya. Oke. Kalau ngomongin merdeka, berat nggak sih, Bapak Ibu? Berat. berat sampai Pak Wahid pun, Pak Abdul Wahid pun jawabnya juga berat, iya, <laughs> ya, karena arti merdeka itu bukan hanya tidak terperintah saja, tapi harus juga dapat menegakkan dirinya, tegak, bisa berdiri sendiri dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Nah, disinilah peran kita sebagai guru penggerak ini. Kita bisa merdeka atau bisa memerdekakan anak-anak kalau gurunya itu sudah merdeka duluan. Ya enggak? Gimana bisa kita memerdekakan anak-anak kalau gurunya itu belum merdeka? Dan sekarang di modul 1.2 ini kita akan belajar memerdekakan diri kita dulu. Caranya gimana biar kita bisa merdeka. Nah, merdekanya tentang apa? Tentang sifat kita sebagai manusia Bapak Ibu. Tentang hal-hal yang mempengaruhi diri kita. Ini yang akan kita pelajari di sini. Agar apa? Agar kita bisa mengatur tertibnya hubungan. Dengan siapa? Dengan siapa saja yang terkait dengan diri kita. Oke. Merdeka, belajar. Belajar, merdeka. Oke. Kunci dari modul 1.2 ini yaitu Bapak Ibu semuanya kita secara sadar dapat menguatkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Bisa merdeka kalau sudah memerdekakan diri, baru memerdekakan orang lain. Bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila kalau kita sudah menguatkan profil ini dalam diri kita sebagai guru. Kata kuncinya ada di sini, ini, bawah itu, yang banyak itu. Ini ya Bapak-Ibu. Ini juga sering kita lihat ya. Profil pelajar Pancasila. Ada mulai dari gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global. Inilah tugas kita sebagai guru penggerak ini ya, sebagai guru penggerak bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wah, abot, abot. Berat kalau enggak kita lakukan. Kalau cuma diomongin itu berat, tapi kalau dilakuin ringan. Oke. Okay. Lalu apa kaitannya dengan nilai dan peran-peran kita sebagai guru penggerak? Perlu diingat lagi, ini adalah nilai kita sebagai guru penggerak ya Bapak Ibu. Nilai-nilainya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini nilai-nilai yang ada dalam... Guru penggerak, lalu setelah kita punya nilai-nilai ini kita harus ngapain? Ini, peran kita nanti sebagai guru penggerak, kita itu akan menggerakkan komunitas praktisi. Kita bagi apa yang kita dapat di guru penggerak ini dengan teman-teman yang lain. Kemudian kita akan jadi coach bagi guru yang lain nemenin teman-teman guru-guru kita di sekolah yang bukan guru penggerak untuk bisa belajar maupun belajar sama guru penggerak kemudian kita juga mendorong kolaborasi selama ini kita seringnya kompetisi ya padahal kompetisi itu tidak ada sama sekali dalam uh, apa namanya? Aduh, ini, dalam daftar keterampilan abad 21 ada nggak? Nggak ada kan? Tapi itu yang selama ini sering kita kejar. Di sana adanya kolaborasi, Bapak-Ibu. Nah, Kemudian juga sebagai guru penggerak, kita berperan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Agar anak-anak kita timbul sifat kepemimpinannya. Dan kita juga jadi guru yang menjadi pemimpin pembelajaran. Ini nilai dan peran-peran kita sebagai guru penggerak. Kita harus bisa ini dulu. Semuanya baru bisa nemenin anak-anak buat berproses menjadi pelajar Pancasila. Ini ya, Bapak Ibu. Intinya adalah ini: kita bisa ini dulu, baru bisa itu. Oke. Bisa begini, baru bisa begitu. Ikut iklan nih. Ada yang tahu enggak kalimat ini ada di mana? Tentu cantum di mana nih kalimat ini? Di modul 1. Udang-undang sisdiknas. <laughs> Bu Deni, iya betul. Ini ada di undang-undang sisdiknas undang -undang ya? Sis Nomor 20 tahun 2003. Iya betul Pak Abdul Wahid juga. Ini juga ada di modul kemarin juga ditulis ada ini. Dan kita juga sering dengar Sering dengar ya, tapi mungkin dari mana ya kadang kita lupa. Sama kok seperti saya. Saya juga ingat karena di bawahnya ditulis. <laughs> Wajar, tenang aja. nggak masalah kita lupa. Yang penting tidak lupa esensinya. Ya Bapak Ibu. Dalam undang-undang sis ini. Usaha sadar dan terencana. bla bla bla sampai uh, bawah sini. Ini tujuannya. Terus kita sebagai guru penggerak harus apa? Itu kan pertanyaannya, atau bagaimana yang bisa kita lakukan? Nah, kita semua sebagai guru itu perlu mendesain peristiwa agar anak-anak dapat pengalaman utuh, cita rasa, karsa, dan karetnya semuanya mengalami. Beda nggak, anak-anak yang sering kita kasih ceramah aja? dengan anak-anak yang kita minta untuk mencoba sesuatu. Beda kan ya? Nah, kita sebagai guru diminta untuk mendesain peristiwa yang melibatkan ini semuanya. Panca indranya anak-anak kita olah semuanya, cipta, rasa, karsa, karya. Kemarin di modul 1 ada gambar gamelan. Biar bisa mewujudkan itu semuanya. Nah, itu kita tugasnya di situ, Bapak Ibu. Dengan membantu anak-anak mengambil makna positif dari setiap desain peristiwa yang kita berikan kepada anak-anak. Okay. Nah, tapi ada yang ngerasa kayak gini enggak sih? Kita ini semuanya kan sedang dalam rel melakukan perubahan atau transformasi pendidikan. Ada yang ngerasa nggak, Bapak Ibu? Kemarin tuh di modul berapa itu ya? Ada yang curhat, Bu, saya udah kepilih jadi guru penggerak. Tapi kepala sekolah saya nggak mendukung. Guru-guru di sekolah saya nyinyir. <laughs> Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Pak Abdul Wahid senyum-senyum apakah Bapak mengalami hal itu? <laughs> tidak, tuh, Sama sekali tidak. <laughs> Alhamdulillah kalau nggak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita bisa melakukan perubahan... Hal-hal yang bisa kita rubah itu ada tiga dimensi. Yang pertama ada dalam lingkaran pengaruh kita, kemudian yang kedua lingkaran kepedulian, dan yang ketiga lingkaran perhatian. Oke. Okay. Lingkaran pengaruh, contohnya bagi kita sebagai guru adalah murid-murid kita. Kalau tadi misalnya curhatan dari seorang guru yang enggak Kepala sekolahnya nggak mendukung. Enggak apa-apa. Dia udah jadi guru penggerak, dia nggak sendirian meskipun kepala sekolah nggak mendukung. Kenapa? Kan ada kita semua teman-teman guru penggeraknya. Dan dalam melakukan perubahan, lakukan yang bisa kita jangkau lebih dulu. Yaitu siapa? Ya Yang ada dalam lingkaran pengaruh kita. Kepala sekolahnya itu berarti ada di lingkaran luarnya. Mungkin ada di lingkaran kepedulian, mungkin di lingkaran perhatian, nggak apa-apa. Tapi yang ada di lingkungan pengaruh kita sebagai guru itu adalah murid-murid kita. Lakukan perubahan itu dari yang paling dekat orang-orang yang ada dalam lingkungan pengaruh kita. Pak Abdul Wahid, saya nggak mengalami seperti itu. Kepala sekolah dukung, teman-teman guru mendukung, keren. Itu berarti mereka semua ada dalam lingkaran pengaruh bapak. Tinggal mereka itu semua yang nanti akan kita gerakkan. Ketika dalam lingkaran pengaruh kita sudah bisa kita jangkau, maka lingkaran kepedulian, lingkaran perhatian, mungkin juga nanti lama-lama akan jadi lingkaran pengaruh kita. Dimensinya seperti ini. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita. ya, Baru bisa mempengaruhi orang lain, institusi, baru lingkungan dan masyarakat. Kalau boleh cerita, ini refleksi saya Bapak-Ibu. Sebelum sampai ada posisi ini bisa belajar bareng dengan Bapak-Ibu semuanya, saya dulu ya guru yang masih males-malesan, jadi guru penggerak, apalagi ini sekarang instruktur kayak gitu, nggak kebayang gitu kan. Tapi kemudian saya melakukan perubahan, saya ketemu dengan teman-teman yang suka belajar, teman-teman yang membantu saya untuk belajar, maka perubahan dalam diri saya tercapai. Ketika ini tercapai, kemudian terbuka jalan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Dengan cara apa? Nah, mulai deh tuh diminta untuk berbagi, jadi narasumber kecil-kecilan di diskusi dalam beberapa orang, jadi narasumber di AKG saya. Ketika itu semakin berkembang luas, orang-orang makin tahu, eh buang gitu kalau eh, ngajakin kita belajar enak loh, Makin meluas, tadi udah di KKG, dari KKG naik lagi sampai kabupaten. Nah, sampai kemudian bisa kita percaya, dipercayai sampai akhirnya saya yang seorang guru SD aja, kemudian bisa mencapai pada tahap ini, bisa belajar bareng dengan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu pengawas di sini, ada Bapak Ibu dari PM4TK, dengan Bapak Ibu semuanya yang lebih senior dari saya misalnya. gitu. Jadi ini Bapak Ibu lingkaran pengaruh mulai harus mulai dari diri kita sendiri dulu gerakin diri kita untuk bisa mempengaruhi orang lain ya merdekakan diri baru merdekakan orang lain gerakan diri kita untuk bisa menggerakkan orang lain oke dengan cara apa satu bangun relasi bangun komunikasi kolaborasi dan kontribusi ya kalau kita bangun relasi, dari tadi awalnya cuman diminta sama teman-teman biasa, kemudian relasi, relasi saya meningkat, komunikasi saya membaik, saya bangun kolaborasi yang tadinya baru sendirian, jalan sendirian, kemudian kenalan dengan orang lain, relasi, eh yuk dia jadi pembicara di tempat saya, eh besok gantian ya kamu yang di tempat saya, kolaborasi, saling tukeran, sampai kemudian kontribusi kita diakui. Gitu. Begitu juga dengan diri kita dengan murid-murid. Bangun relasi kita dulu, komunikasi, kolaborasi dengan guru-guru lain. Barulah nanti jika Bapak Ibu tadi ya teman-teman guru yang mungkin belum bisa mempengaruhi kepala sekolah, kalau kita berikan bukti pasti mereka lama-lama akan ada dalam lingkaran pengaruh kita. Oke. Ini juga Bapak Ibu semuanya. Guru itu kalau uang Jawa ngomongnya gampang didatek kayak kepeway. Siapa yang di sini di kampungnya juga jadi ketua RT atau ketua RW atau suruh jadi pengurus apa aja di masjid di mana-mana ibu-ibu mungkin jadi ketua PKK dan sebagainya. Iya enggak? Karena kita luas. Kenapa sih luas? Karena ini guru tuh harus bisa menguasai lima jenis ilmu minimal psikologis fisiologis, etika, estetika, pedagogis, ini harus kita kuasai semuanya. Dan ini oleh Ki Hajar udah dicontohin banyak banget. Sekarang kita sebagai guru yang kemarin, kemarin mungkin kita masih berkiblat pada uh, ilmu apa? Proses pendidikan di luar negeri. Kita ternyata punya Bapak pendidikan di Indonesia yang selama ini mungkin jarang kita gali. Sekarang waktunya kita gali. Ini ya, kembali lagi ke peran kita sebagai guru penggerak. Gerak itulah intinya Bapak Ibu. Kita sebagai manusia perlu tahu bagaimana juga memahami manusia itu bagaimana bisa tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu ada di tahap mana nih? Tergerak, bergerak atau menggerakkan? Boleh dong? menggerakkan tergerak tergerak. Bergerak. tergerak bergerak bergerak mau bergerak. Kan masih menggerakkan <gibu> nasi takut menggerakkan nasi takut merasa belum punya amunisi ya tergerak meraba-raba <gibu> menggerakkan oke banyak sekali pendapatnya Ter ada yang bilang tergerak ada yang udah bilang bergerak aku udah menggerakkan pak nah bapak ibu Masing-masing diri, diri kita mungkin sedang memantaskan diri ya, biar sampai pada yang paling kanan tuh, menggerakkan. Tapi sebetulnya kalau boleh saya bilang, Bapak Ibu itu semua sudah ada level yang tengah tuh. Sudah bergerak dan bahkan sudah mulai menggerakkan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang lainnya tuh, ini sebetulnya juga sudah pernah melakukan menggerakkan orang lain nih. Gitu. Tergerak itu adalah yang paling mudah. Jadi guru penggerak tidak mudah. Tergerak itu berarti masih didorong atau masih disuruh atau masih perlu surat sakti penunjukan dari atasan. Tapi kalau bergerak itu pasti udah jalan sendiri. Saya pengen tahu ketika daftar guru ber, guru penggerak ini, apakah bapak ibu semuanya dapat surat sakti dari atasan dulu atau daftar sendiri? Daftar sendiri Daftar sendiri Dari kepala sekolah Oke okay. Mungkin okay. ada yang dari kepala sekolah Tapi kemudian ketika udah Oh iya Ini ternyata bagus ya Jadi merasa bergerak ya Nggak lagi digerakkan kan Oke okay. Nah Bapak Ibu sangat jarang ya Pelatihan di tingkat Kementerian Yang kita tuh daftar sendiri Jarang kan ya Selama ini mungkin ya, pasti sudah ada tuh nanti kalau ketika turun ada daftar namanya A, B, C, D. Ya, ini lagi, ini lagi. Nah, kali ini kita semua diberikan kesempatan untuk bergerak. Mari lakukan ini, maksimalkan ini Bapak-Ibu semuanya. Oke. Nah, sebelum kita bergerak lebih jauh, boleh dong Bapak-Ibu semuanya kita kuis matematika. ye lah, ada yang terus ada ye tapi juga. Hah? Kuis matematika? Banggi ngapain? Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu, kita akan kuis matematika ya. Oke. Okay. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh perhatikan dan catat apa yang muncul dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu ketika saya tadi menyebutkan kuis matematika. Oke Boleh ya, sekarang siap-siap ya, Bapak Ibu. Kita akan mulai satu, dua, tiga. Lah, udah mau makan sore, saya suguin dengan eh, apa namanya ini: ayam goreng, ayam bakar, sambal, dan nasi. Ini kalau di Karanganyar ada ayam bakar yang enak, punyanya Mbok Cimplek ya. <tasuguhin> Oh sambel lamongan, sambel bawang enak ini karena di Magelang ya. Oke, soalnya ini Bapak Ibu, siap ya. siap ya. Oke, harga total ayam bakar dan nasi Rp21.000. Jika harga ayam bakar Rp15.000 lebih mahal daripada nasi, berapakah harga nasi? 6000 Oke, okay. ada yang jawab 6000 Boleh tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya Pambelamongan harganya Rp6.000 hmm. Sekone Raditong <laughs> Kalau orang jawa bilangnya Oh, ini kau murah, sekone Raditong Iya, hmm. kalau ngitung sekone berapa Mumet, sak ngeleh Rampung-rampung Oke, ada yang jawab 3000 Pak Lambertus Bu Penny juga 3000 Bu Dewi tiga ribu, oke okay, enam ribu, oke okay. oke okay, oke okay. oke okay. ada yang 3, kak Bu Puji oke okay. macam-macam nih jawabannya mau tahu jawabannya bapak ibu kuan itu apa oke <laughs> oke okay. okay, mau tahu jawabannya sebelum kita tahu jawabannya yeah. Ini, bolehkah sekarang Bapak Ibu tuliskan pikiran atau perasaan apa atau ingatan yang muncul ketika tadi saya mengatakan kuis matematika? Apa yang Bapak Ibu rasakan atau pikirkan pertama kali? Tadi kayaknya Pak Taufik lagi... Wah, um, mau hitung-hitung kan, <laughs> Terus langsung, hah? <laughs> Kayak gitu. Nah, apa nih? Bu Anggi kan lagi ngomongin tentang peran guru menggerak. Kenapa ngasih kuisnya matematika? Paket, minum, minum ya, Bapak-Ibu. <laughs> Oke. Okay. Ada yang bilang jebakan. Dari banyak penalarannya? Berhitung. Lapar. Oh, karena gambarnya nih. Biasa aja. Ada yang senang. Ambil pensil. Ada yang mau ngitung. Oke. Okay. Laper karena... Uh, ayam bakar tuh enak banget, biasa juga iya. <laughs> Oke, okay, apalagi saya udah se dua sesi nih, satu sesi tadi di Karanganyar dan sekarang sesi Karanganyar Magelang. Oke. Okay. Kemudian ada yang kaget, ada yang senang, ada yang gore, ada yang merasa susah. Bu Dewi Yuliana, boleh Bu Dewi ceritanya dong kenapa Bu Dewi merasa susah? <laughs> Uh, karena matematika bacanya susah dari dulu gak bisa dari dulu gak bisa, kalau boleh diingat-ingat kenapa yang bikin gak bisa itu apa Bu menghafalkan rumusnya oke, okay, ngapalin rumusnya jadi bikin gak bisa oke, okay. terus di sini ya. ada juga yang bilang senang oke okay. uh, Venus Setia ini Bapak atau Ibu ya Oke, boleh dong. Kenapa Kak menjawab senang? Halo Bapak atau Ibu Vino Setia, adakah? Oke, oke. Kalau begitu boleh tanya dong ke Bu Eni Haryani yang jawabannya cuma biasa aja ketika saya jawab matematik. Saya bilang fisika matematik. matematik. Ya, Bu. Kenapa, kenapa, Bu? Ya, biasa saja. Uh, kalau ada soal ya kerjakan aja terbuka saja oh, bu. Okay. Oh okay. kamera bu, sinyal di sini hujan mendung. Oke terima kasih bu tipe orang-orang yang lurus nih. Ada apa aja lewatin gitu. Oke, okay. nah sekarang mungkin juga perlu kita tanyakan ke dalam diri kita, kenapa sih perasaan atau pikiran atau ingatan itu yang muncul dalam diri kita? Kenapa kita ngerasa senang ketika saya bilang kuis matematika? Terus, ada yang bilang susah juga tadi. Kayak eh, gitu, oke ya. Kalau kita tanya lagi ke diri kita, kenapa nih? Itu ya, ingatan-ingatan ini muncul. Kenapa ada apa sih? Kenapa bilang senang? Kenapa bilang sulit? Kenapa biasa aja gitu? Ini Bapak Ibu, karena dari pengalaman sebelumnya kata Pak Agus Oke, okay. Pak Agus boleh dong open mic, maksudnya gimana? Karena dari pengalaman okay. sebelumnya Oke okay, karena mungkin misalnya kalau kita mengerjakan matematika ketika waktu sekolah di STS SMA itu Merasa kesulitan Jadi ketika mendengar kata-kata matematika Waduh kok matematika gitu. Nah kalau Pak Agus sendiri Tadi ngerasainya apa? Sulit apa mudah? Ya biasa sih cuma kaget loh kok bisa matematika Apa hubungannya gitu Apa hubungannya gitu ya Jadi banyak bertanya-tanya ini buangki yeah. lagi Ajarin uh, tentang peran dan nilai guru penggerak Kok bisa sampai matematika Nah yeah. ini Bapak Ibu Kalau kemudian kita tanyain tadi ya Bener Pak Agus bilang tadi karena kita pernah melakukan sebelumnya karena pernah belajar matematika dulu eh, karena ada ingatan-ingatan kita waktu dulu nah ini kalau ngomongin tentang trapesium usia ya Oh saya salah pencet Oke okay. usia sekolah kita kan di umur 0-21 ya kalau mungkin sekarang mungkin usia kita 38 atau mungkin lebih saya masih kurang dari 38. Ini usia kita aktif kerja, tapi ingatan kita yang pada usia sekolah ini masih membekas kan dalam diri kita. Tadi di sesi satu itu ada ibu guru, tiba-tiba pindah dari materi GP, kayak bukan lagi belajar GP ya, ke matematika. Oke, tadi di sesi satu ada ibu guru yang jawabannya sedih, menangis. Ketika saya tanya kenapa dan kapan itu kenapa, Beliau karena dulu waktu itu enggak bawa alat hitung. Dulu di kelas 1 enggak bawa alat hitung, dulu sering bawa lidi. Zaman kita iya ya Bapak Ibu, saya SD tahun 90-an. Dulu masih pakai lidi ya, ke sekolah suruh bawa sama Bapak Ibu guru kita. Gitu. Nah Ibu ini juga, beliau SD kelas 1 1977. Ingatan ketika ketinggalan lidinya itu masih ada sampai sekarang. Padahal ini terjadi di masa lampau. gitu. Nah itulah hubungannya yang akan kita cari. Kenapa sih tadi saya ngajakin Bapak Ibu flashback ke pelajaran matematika? Karena itu Bapak Ibu, proses belajar murid-murid akan sangat berbekas dalam kehidupannya. 1977, sekarang 2001, masih keingat. Bapak ibu di sini juga iya. Mungkin yang tahun 80-an, tahun 90-an masih bisa ingat kan ya apa yang terjadi ketika zaman kita sekolah dulu. Itu ya. Nah. Saya kasih jawabannya dulu deh. Balik lagi ke sini. Bu Anggi senang maju mundur. Saya senang maju mundur nih ngajakin. Tadi udah mau dihubungin apa kaitannya sama guru penggerak. Sekarang dibalikin lagi. 6000 apa 3000? Oke. 3000 Bapak Ibu. 3000. <laughs> 3000 ya. Jawabannya 3000. Nah. Ya. Ada yang keliru? Kira-kira kenapa bisa keliru? Oke, karena enggak yang... benar. <laughs> Bu Deni, kenapa Bu Deni? Uh, mungkin mikirnya langsung ini aja ya, kan Uh, Masihnya simple gitu, langsung dijawab oke okay, karena mikirnya pengen simple aja. Yang lainnya gimana nih? Mana belum ada yang nulis di sini? Kenapa bapak ibu jawabnya ada yang keliru? Karena okay. mungkin fokusnya hanya ke ayam sama nasi aja. Oke, okay, fokusnya di Fokusnya aja. hanya ke ayam aja. Ah, yang kelihatan aja gitu ya? Ya yeah. oke. Okay. Oke, okay. itu Bapak-Ibu semuanya ya. Belum paham konsep rumusnya. Oke, okay. berarti kalau belajar rumusnya jauh lebih rumit ya. Kalau Budian, Budian Bu Dian gimana? Bu Dian purnama? Ya, 3.000 uh, Bu. Oh, Budian Dian 3.000. Kenapa bisa jawab 3.000 Bu? Ya, 21 dikurangi 15, hasilnya dibagi dua karena kita tidak tahu berapa persen harga ayam dan nasinya. Oke, oke Budian bisa jawab benar. Sambal dan lain-lainnya gratis. Oke, kurang fokus ngitungnya. Ini cara ngitungnya Bapak-Ibu, saya termasuk salah satu yang akan pusing ketika belajar matematika seperti ini. Saya juga akan jawab enam 6000 kalau ditanyain tadi kok, gitu. Nah, ini substitusi atau apa sih? Uh, saya dapat pokoknya ini rumusnya seperti ini, Bapak Ibu. <laughs> saya enggak mikir terlalu dalam juga, Bapak Ibu. Ini ya, sampai kemudian ketemu si 3000 ini ternyata begini cara berhitungnya gitu. Nah. Di seperti ini kan dulu. Oke, yang guru matematika sepakat dengan cara ini yang enggak yang tadi bilang 6000 alah buangi, udah di next aja gitu. Iya. <laughs> nah, Bapak Ibu, dari tadi ngomongin ayam bakar, ngomongin kemudian bagaimana perasaan kita waktu sekolah dulu. Ini kita mau mengarah ke sini, Bapak Ibu. Kita mau cari tahu di balik layar kenapa otak kita bisa jawab 6000 atau jawab 3000. Kaitannya nanti dengan peran guru penggerak Gitu ya, ini otak kita. Ini bapak ibu terdiri dari empat. Kalau boleh dibilang, ada empat bagian dalam otak kita. Yang pertama, ada otak primata. Oke ya, otak primata ini kalau misalnya kita lihat, ada monyet. Mungkin salah satunya monyet, kan ya, primata itu. Yang ketika dikasih makanan, dia kesulitan, itu keras, dia ambil batu, kemudian pecahkan makanan ini sampai kemudian kebuka. Atau mungkin makanan masih dalam bungkus, akan dia gigit sampai bungkusnya, dalamnya bisa dimakan. Nah, inilah otak primata, otak kita itu mengatur gerakan kompleks menggunakan alat. Yang paling primitif itu adalah otak reptil, yaitu batang otak yang ada di belakang, Bagaimana cara kita bertahan hidup? Ya, reptil ini kemudian ada otak mamalia yang mempengaruhi emosi kita. Gitu, emosi diri kita dipengaruhi oleh otak mamalia ini. Tapi, otak-otak ini kan dimiliki oleh hewan atau makhluk hidup lain. Kemudian, yang membedakan kita sebagai manusia dengan hewan-hewan ini, otak-otak yang dimiliki oleh hewan ini adalah kita punya otak luhur yang berbeda. Makanya kita disebut sebagai homo sapiens yang artinya manusia bijaksana. Sayangnya ini sering kita lupakan. Seperti tadi, kita langsung aja jawab 6000. Ya. Kita lupa belum pakai nih otak luhur kita. Nah, kalau digambarin kayak gini deh. Ini ada reptil Kemudian ada hewan mamalia, ada primata dan kemudian kita sebagai manusia punya semuanya nih. Ini tadi Bapak Ibu, karena ini nih. Kenapa kita bisa jawab langsung misalnya 6.000 dan ada yang jawab 3.000. Otak kita itu suka berpikir cepat. Dan dia mengkonversi energi. Jadi sebisa mungkin apa yang ada di depan kita itu akan dikeluarkan dengan energi seminim-minimnya. Gitu. Autopilot otomatis. Gitu. Ya. Ini ya, jadi kita cenderung lebih berpikir cepat ketimbang yang satunya nih. Jalurnya itu ada aksi kemudian reaksi. Saya bilang langsung, Bapak Ibu sekarang kita akan kuis matematika. Langsung ada yang kaget, apa hubungannya? Terus ada yang terus jawabannya adalah, Han? Ngapain? Ada yang kemudian langsung ambil pensil. Itulah ketika ada aksi, ada reaksi. Atau mungkin tadi, ada yang kemudian terkejut. Ya. nah Tapi kita juga punya sistem lain yang disebut dengan sistem dua. Jadi otak kita, ada otak cepat, dan ada juga otak lambat, thinking slow. Lambat di sini berarti bukan berarti nanti jadi lama mengambil keputusan dan sebagainya. Bukan, disebut sebagai thinking slow. Itu karena ketika kita berpikir jauh lebih rasional, tadi soalnya keluar nggak langsung jawab, tapi dicerna dulu. Ketemulah tiga ribu gitu. yang tadi cepat langsung jawab enam ribu itu nggak pengen ribet, nah otak thinking slow ini dia ada di bagian otak luhur. Gunanya untuk berpikir strategis, kreatif, kemudian metakognitif. Nah, ini kekuatan Bapak Ibu buat kita semua. Tapi juga merupakan masalah. Kenapa? Tadi ya. Otak itu sebetulnya harus mengkonversi energi gitu. Dia harus punya Minim banget yang perlu dikeluarin Otak itu ilmiahnya gitu Tapi kalau mau berpikir lambat Banyak energinya Perlu banyak yang diaktifin Lihat angka tadi Yaudah langsung gitu aja Enam ribu Itu perlu perlu diberibet Ketika berpikir tiga ribu Tahapannya tadi jadi banyak kan ya Jauh lebih banyak kan Tadi yang enam ribu cuma tinggal ngurangin 21 kurangi 15 6 Tapi yang ketemu tiga ribu Oh itu kan selisih ya. Oh masih dibagi lagi. Gitu kan. betul gitu. Jadi banyak makan banyak energi. Gitu. Nah tapi kita semuanya. Nah inilah. Kalau jalurnya di sistem satu kan aksi reaksi. Kalau di sistem dua thinking slow itu aksi reaksi dan respon. Memilih dengan memutuskan dengan kesadaran diri. Nah kita semua Bapak Ibu semua dalam proses belajar mengajar dengan murid Kita diminta untuk memanfaatkan sistem dua Yaitu thinking slow Tapi terus gimana caranya berpikir lambat ini Yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita lakukan adalah fokus ke sisi positif Ya Tadi karena otak itu diprogram untuk mengklasifikasikan situasi jadi ancaman atau aman. Cuman itu doang. Ketika banyak soal tadi, ah ini ancaman nih kalau misalnya mikir macam-macam. Udah langsung jawab 6000 ribu, aman deh. Hmm. Gitu ya. Insting kita bereaksi lebih cepat mengklasifikasikan ancaman dibanding menganalisis. Apa benar itu adalah ancaman gitu. Mikirnya ancaman dulu pasti semuanya ketimbang mengklasifikasikan dulu gitu. Berpikir negatif adalah naluri yang alami. Jadi ketika tadi jawab 6 ribu nggak apa-apa. Alaminya memang kita seperti itu. Cari yang paling mudah karena otak itu mengkonversi energi. Contohnya begini Bapak Ibu. Ada 4 hal positif yang pagi ini diucapkan oleh teman-teman kita Bapak ibu sampai sekolah tadi, ketemu tiba-tiba di depan pintu gerbang, ketemu ibu guru pikir, terus dibilang, Wah, Bu, seger banget eh lipstiknya merah merona, cantik. Gitu. Mau masuk kantor, ketemu murid juga. Bilang yang sama, Bu Guru cantik banget. Gitu. Ketemu lagi empat orang lainnya yang juga bilang sama seperti itu. Atau dengan bapak-bapak guru nih, Wah, Pak Guru ganteng banget abis potong rambut kelihatan fresh. Ada empat orang yang bilang kita cantik dan kita ganteng pagi itu. Ngerasa bahagia nggak? Bahagia ya Bapak Ibu. Nah ketika ke kantin ketemu dengan salah satu orang yang julid. Terus bilang ke kita, Bu inilah sekolah toh. Kok menor banget sih lipsticknya? Boil ya jangan tebel-tebel kalau ke sekolah. Yang empat tadi kemana Bapak Ibu? Pujian yang empat tadi kemana? Hilang nggak Hilang. Hilang ya? Hilang. Ya, itu. Otak kita gitu. Selalu lebih gampang hal-hal yang negatif yang masuk. Tapi kita harus belajar. Ini ya. Kita harus fokus ke sisi positif. Agar bisa otak slow kita itu bekerja. Hot hujan setahun di Agus panas sehari betul bapak begitu ya. Nah terus sekarang misalnya bapak ibu nih ibu bikin soal nih kayak gini jawaban muridnya gini. Gak usah bikin kue pertanyaannya aneh. Terus ini nih istilah titik-titik di bawah ini dengan benar terus semuanya itu dijawab dengan benar. Ya. Di kebun binatang Konita melihat handphone jawabannya. Gemes nggak kalau lihat murid yang kayak gini? Ya. Ini apalagi? Coba kalau Bapak Ibu ketemu dengan murid ini nih. Ini sampai gurunya nulis jawabannya 0 no, ditulis kebanyakan ngayal kamu. Respon kita bagaimana Bapak Ibu? Boleh dong ditulis, apa sih respon Bapak Ibu kalau nemuin murid yang seperti ini? Oke, okay, Pak Wahyu, nganggapnya anak ini unik. Hmm, lucu, out of the box. Ngakak, ketawa ya. Pengen yang instan nih, gemes. Uh, Bu Veronica, pahami soalnya nak. Ketawa, ada ngasih apresiasi. Senyum, gele, gemes, geleng-geleng. Oke. Okay. Anak ini cepat mikirnya. <laughs> okay. Unik, butuh digali informasi. Ketawa. Oke, okay, senang. Nah, yang Bapak Ibu tulis di situ semuanya, jawaban yang di sini, itu adalah jawaban yang dikeluarkan oleh otak slow. Beda kondisinya kalau misalnya kita lagi panas banget hari itu, ngoreksi nggak selesai-selesai? Kemudian anak di rumah udah nelponin suruh pulang tapi kita belum bisa pulang karena kerjaan belum selesai. Ketika lihat kayak gini, ya ini mungkin yang kita tuliskan di sini langsung kasih angka nol. Tulis kebanyakan ngayal kamu atau mungkin respon kita ketika ada anak kayak gini, kita masih di kelas masih ada anaknya, mungkin kita akan ambil ini nih, <laughs> ambil penggaris kemudian gebrak meja, Wah, gitu enggak. Ya kan, itu. Itu Bapak Ibu ya. Gitu kan ya. Nah. Ini kemudian yang kedua, acuan yang kedua agar bisa otak kita yang slow tadi, slow thinking ini bekerja adalah menyadari bahwa emosi itu menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Emosi itu tadi ada di otak mamalia ya. Nah, sedangkan otak ini banyak menerima input. Ada banyak masukan. Sementara tadi otak juga mengkonversi. Yang lebih sering timbul di saat diri kita sedang tidak sadar. Atau emosi yang paling sering muncul adalah yang paling mudah dan paling kelihatan. Ngadepin anak-anak itu karena kita sekarang posisinya adalah sedang santai, sedang tidak dalam kondisi yang uh, banyak distraktor kayak gitu, jawabannya tadi itu, oh ini anak ini unik, anak ini perlu digali, bisa nih jadi bahan refleksi, gitu. Itu yang akan kita hadapi. Ya, Tapi gimana kalau misalnya itu kondisinya nggak seperti itu? Maka ini kita perlu menyadari bahwa emosi yang paling menentukan keputusan kita. Tadi mungkin Bapak Ibu yang bilang sulit matematika, Budian atau Bu siapa tadi? Itu mungkin dulunya sebetulnya adalah ahli matematika. Tapi ketika ketemu guru matematika yang killer, guru ini sudah menghapus Salah satu calon ilmuwan matematika paling keren di dunia. Ketika kita menggunakan emosi kita tanpa menggunakan otak sadar, otak slow kita. Mungkin kita sudah menghilangkan salah satu ilmuwan fisika paling terkenal di dunia. sekuat itulah kita sebagai guru bapak ibu semuanya itulah mengapa kita perlu belajar tentang pengelolaan emosi menggunakan otak slow thinking kita oh ya. nih emosinya kita tuh ada beragam sekali dan ini bisa Berubah dalam waktu yang sangat cepat. Switch. Tadi kita masih ketawa-ketawa, tiba-tiba nangis. Bisa banget kan ya? Tuh, karena emosi. Emosi ini bisa dikontrol oleh otak. Pelan kita tadi, di sisi dua tadi. Berpikir pelan. Lanjut lagi, yang bisa kita lakukan adalah lampaui. Lampoi Bapak Ibu, otak itu senengnya itu akan bilang lawan lari atau diem. Tuh. Lawan lari atau diem. Lawan kalau kita merasa kita lebih hebat. Lari kalau kita merasa kita lemah atau nggak bereaksi. Ah searum. Jadi jangan terjebak, mari kita lampoi itu. Seringkali kalau misalnya kita emosi ya. Itu kan kita pasti seringnya akan marah, nyalahin, ngamuk, nyinyir, menyangkal, dan apatis. Ya enggak? Nah, mari kita sebagai guru kelola emosi jadi cerdas emosi. Kita kenali bagaimana diri kita melihat ancaman, melawan dorongan untuk fight, flight, freeze. Kenali diri kita untuk bisa jangan cuma diem, lari, atau enggak bereaksi. Atau melawan Gitu ya Yang keempat Tadi Dikenali bukan dilawan Terima Beri waktu untuk belajar bagi otak kita semuanya Itu semua gak mudah tapi bisa Jadi perlu belajar Ini ya Otak kita sangat tua, meskipun saat ini kita ada di era teknologi. Karena apa tadi? Yaitu, tadi kita ada bagian otak kita yang berupa otak primata yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan mengambil barang, menggunakan barang, dan sebagainya, atau otak reptil, otak mamalia yang hanya emosinya aja. Ini yang sering berperan di... Bagian otak yang berpikir cepat Tiga otak ini Nah sekarang Kita akan belajar untuk Menyesuaikan diri Berpikir pelan Thinking slow Bukan pelan waktunya Jadi kemudian berpikir pelan jadi Ya nanti dulu lah Kita pikir-pikir dulu, bukan Tapi bagaimana otak kita Kita latih agar dia Memutuskan segala sesuatunya Itu dengan cepat tapi tepat. Gitu. Tepat dan cepat. Slow ini bukan berarti jadi pelan-pelan, jadi malas-malasan, Bukan. Thinking slow tadi menggunakan, berarti menggunakan otak peluhur kita sebagai manusia. Ketimbang memarahin anak-anak tadi kan ya. Ya udahlah, kita tanyain aja. Terus, ya udahlah. Oh... Anak kreatif nih. Tadi pertanyaannya kupu-kupu berjalan menggunakan apa? Dia gambar sayapnya. Berikir, kan? Ya, gitu kan jauh lebih enak ya timbang kita marah-marah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya diagram gunung es ada sudah ditonton belum? Sudah Bu. Oke, sudah sudah nonton ya. Kalau ya. sudah nonton berarti, sudah tahu ya. ya bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari Kebiasaan dan perilaku kita itu dipengaruhi oleh alam sadar dan hanya 12 persen 88 persennya itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar Ada pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai ini ada di alam bawah sadar kita, yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kalau ini semuanya ingin jadi karakter, nilai-nilai ingin jadi karakter, itu perlu keteladanan yang konsisten, serta sistem atau aturan yang juga konsisten. Itulah kenapa, makanya dari tadi kita ngomongin, Mulai dari ayam bakar matematika. Kita lagi belajar Bapak Ibu. Gimana mengenali diri kita sebagai manusia. Dalam respon sesuatu. Karena karakter itu. Ada di alam bawah sadar kita. Ada di bawah alam sadar kita. Saya sering bilang. Saya itu nggak galak kok. Tapi ternyata saya galak Bapak Ibu. Saya sering marah. Yang saya tanya siapa? Anak saya. Anak saya kebetulan anak SD kelas 1. Itu saya sering saya tanya. Mas, mama tuh kan gak galakan ya mas? Mama tuh baik. Enggak, yuk. Mama tuh galak sering marah-marah. Ternyata itu ada di bawah alam sadar kita ketika kita marah. Respon seperti itu. Nah, sementara nilai-nilai perilaku yang baik, karakter, itu juga timbul di alam bawah sadar kita. J Bu Sri, Maaf Ibu Seksi tanya jawab Oh oke okay. Sebentar eh. ya Bu 5 menit lagi boleh Biar selesai boleh, dulu Oke okay. terima kasih Sudah diingatkan Ini ya Bapak Ibu Nah Oke okay. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya Pendidikan itu merupakan daya Dan upaya untuk memajukan Bertumbuhnya budi pekerti Pikiran dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempatan hidup. Yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Jadi harus disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembangnya. Oh anak SD, dia di bagian mana nih? Oh anak SMP, SMA. Mereka udah mulai ada yang namanya cinta di situ. Berarti kita harus bagaimana memberi bersikap kepada anak-anak ini? Ini harus kita pahami terhadap diri anak-anak. KHD juga bilang bahwa anak usia 8 tahun itu masih mengembangkan diraganya, 17 ke atas nanti sudah wiramanya. Nah, ini juga ada 56 deltas. Ini, kembali lagi di sini Bapak-Ibu. Ya, kali lagi. Respon kita, respon otak kita terhadap sesuatu itu Akan membantu murid-murid untuk ini Menghasilkan profil pelajar Pancasila Kita guru penggerak punya nilai hmm. dan peran yang harus dimiliki Untuk menghasilkan murid-murid yang memiliki pelajar Pancasila Tadi ini karakter ya, Ini semuanya yang dimiliki oleh murid-murid ini, ini adalah karakter yang ada, yang terbentuk di awal itu di bawah sini, di alam bawah sadar. Jadi harus selalu diberikan pengkondisian dan pembiasaan yang konsisten. Keteladanan, kita dulu. Nah, nih, Agar ini bisa naik. Tentu saja kita sebagai guru harus menciptakan lingkungannya dulu Gurunya dulu harus bisa menciptakan Punya nilai dan peran-peran Agar bisa bantu murid-murid kita Menjadi murid-murid yang memiliki profil Pancasila Dengan cara apa? Dengan daur belajar seperti ini Mengalami, mengungkapkan, mengolah, menyimpulkan, dan menerapkan Terakhir Bapak Ibu ya Berat enggak? Berat, berpikir lambat itu sulit. Seperti dibaratkan di sini nih, kita naik eskalator tapi yang turun. Eskalatornya turun tapi kita mau naik. Susah nggak? Susah ya, tapi bisa kan? Tetap bisa kan kita naik ke atas ini? Kuncinya kita harus coba dan upayakan. Nah, oke. Okay. Oke. Bapak-Ibu nanti sesi refleksi ini saya kirim di, di adlet ya. Boleh mungkin nanti salah satu dari ketua kelas boleh WA ke saya, saya kirimkan linknya ya. Saya kirimkan linknya nanti. Boleh WA, ini nomor WA saya. Oke, itu nomor WA saya boleh nanti mungkin Bapak-Ibu semuanya, uh, yang ketua kelas boleh WA saya untuk saya kirimi link jumpboardnya. Ini nanti sudah ada pertanyaannya, di sana ada semuanya. Oke, Oke. itu Bapak-Ibu akhir sesi kita hari ini. Selamat menguatkan nilai-nilai dan peran Bapak-Ibu sebagai guru penggerak untuk bisa membantu murid-murid kita menjadi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Begitu, Bu Sri. Saya kembalikan. Syukur, Alhamdulillah, uh, Ibu Anggi, begitu segar, kemudian bersemangat, membuat kita tidak ngantuk Bapak-Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk Ibu Anggi. Terima kasih, Bu Sri. Dan Bapak-Ibu semuanya. Uh, tadi Ibu Anggi telah menjelaskan masalah dimensi dalam lingkaran pengaruh kemudian perubahan dimulai dari diri kemudian ada kuis matematika trapezium usia dan yang terakhir yaitu eh, bagian otak dan daur belajar nah bapak ibu sekalian sudah ada materi pancingan-pancingan dari ibu Anggi sebagai narasumber yang hebat kita maka tibalah saatnya untuk uh, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Uh, Monggo, yang ingin bertanya, bisa right send. Sudah ada, yaitu Bapak Abdul Wahid. Iya, Bu. Silakan, Bapak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Anggi Rizka Pustika, ini saya ingin bertanya tentang kaitannya Bu, kaitannya erat antara filosofik Ki Hajar Dewantara dengan peran dan nilai guru penggerak itu seperti apa Bu? Karena selama ini saya sudah mempraktikkan di kelas kami mencoba untuk anak-anak itu berdua, terus komunikatif itu kesulitan. Saya harus memakai pancingan-pancingan. Nah, ini mohon solusi dan triknya, Bu. Barangkali nanti ada solusi terbaik. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Abdul Wahid. Langsung saya jawab, apa tahu ditampung dulu, Bu Sri? Uh, dua termen satu termen dua pertanyaan ibu satu Oke, lagi boleh okay. silakan ibu yaitu ibu dewi juliana silakan ibu dewi ya terima kasih bu sri uh, selamat sore bu anggi selamat sore bu dewi alhamdulillah uh, ini materi yang luar biasa sekali ya uh, ini ada yang mau saya tanyakan ibu terkait dengan peran kita sebagai guru, karena uh, kalau di sekolah itu kan kita tidak hanya sebagai guru, tapi juga uh, memiliki tugas tambahan yang lain. lah Bagaimana memaksimalkan peran kita sebagai guru ini uh, agar uh, kedua-duanya ini bisa jalan bareng? Itu pertanyaan yang pertama, Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, uh, untuk menuju Merdeka Belajar itu kan kita harus memahami uh, karakter anak dan juga bakat dan minat anak lah Bagaimana cara menggali bakat dan minat anak ini karena masing-masing anak ini tentu memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri ya sementara terkadang kita dit, uh, dituntut untuk uh, Mungkin kita hanya memiliki waktu yang singkat Terbentuk. gitu ketika mm -hmm. bertemu dengan anak-anak itu. Mm -hmm. Nah bagaimana uh, caranya agar kita ini bisa paham betul bakat dan minat mereka. Mungkin uh, ada trik atau apa yang bisa kita gunakan sebagai guru. Itu Ibu yang bisa saya tanyakan. Okay. Terima kasih. Oke okay, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dewi. Nah benar tadi saya bilang kayaknya teman-teman saya di Magelang itu mungkin ada yang ikut ini. benar saya udah lihat salah satunya di sini. Kayaknya adik kelas saya nih. Halo Pak Rafib. <laughs> kayaknya adik kelas saya nih. <laughs> Oke, okay. baik Bu Sri langsung saya jawab ya. Ya, silahkan Ibu dari Bapak Wahab. Oke, okay, tadi Pak Wahab ya gimana sih caranya kayaknya ini semuanya uh, ini nih teknis nih. Caranya gimana sih biar bisa mancing? Kayaknya hampir sama juga nih sama pertanyaan Bu Dewi kalau digabungin. Jadi, gini, Bapak Ibu, proses pendidikan kan emang gak instan ya? Gitu, gak instan. Kita mungkin ngajarnya sekarang, mungkin akan besok tahun kapan kayak itu anak-anak baru bisa memahami apa yang kita ini. Kayak gitu, filenya nanti bisa diakses kok. Bapak Ibu, tenang aja ya, nanti boleh WA saya juga. Kayak gitu, nanti saya berikan filenya. Gitu, proses panjang gak mudah. Kayak gitu sama seperti kita ini di guru penggerak kita kan juga lagi belajar ya sebagai bapak ibu guru tiba-tiba bisa nggak dibilang kita wah ini nih udah guru yang berbeda banget nih kalau sekarang enggak kan sama juga seperti anak-anak perlu berproses kayak gitu tadi pak Abdul Wahib bilang udah sering mancing nih anak-anak untuk aktif tapi ternyata susah iya betul susah bapak ibu karena itulah kita jadi guru. Karena, tadi Bu Dewi juga bilang, tugasnya kita seabrek nih, disampirin lain-lainnya. Jadi bendara bos, jadi proktor, jadi apa macam-macam. Iya, Bapak Ibu dipilih di sini karena Bapak Ibu itu punya mimpi yang besar. Mimpi yang besar itu mimpi yang tidak bisa semuanya orang gapai. Kalau Bapak Ibu nggak jadi guru penggerak, terus jadi proktor, terus lain-lain, ini semua orang bisa. ya kan enggak? Jadi guru doang itu bisa. Tapi guru yang kemudian mau terus belajar, bisa tetap disampirin hal-hal lainnya, berarti guru yang punya mimpi besar. Dan nanti kalau kemudian hasil belajar kita ini, kemudian bisa nggak sih bikin bakat dan minat murid jadi berkembang, kayak gitu, itu yang butuh proses Bapak Ibu di modul-modul nanti, tuh kan tadi-tadi di awal ya, ada banyak sekali ya nanti ini gimana sih cara kodratnya anak-anak, itu di bakat minat nanti, di modul selanjutnya Bu, praktisnya nanti akan ada jawabannya di situ, nah sekarang masih di awal-awal Bapak Ibu semuanya kita masih ada di modul 1.2 satu 1 .1 kemarin kayak gitu, kita baru belajar dasarnya dulu nanti Ketika Ibu semuanya nih udah mulai semakin menapak modulnya, tiba-tiba nemuin sendiri, nggak lagi tanya ke saya, nggak lagi tanya ke teman-teman lain. Dan Bapak Ibu, kemudian kalau saya kemudian ditanya, Bu Anggi kok bisa ya sampai sisi ini? Karena saya punya banyak teman belajar yang mau berbagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu di sini mari cari komunitas atau cari teman-teman yang mau berbagi. Keterampilan abad, 21 enggak ada yang namanya kompetisi, adanya kolaborasi, adanya saling berbagi untuk melengkapi. Jadi, itu gunakan ini semua, gunakan komunitas kita sebagai penggerak ini untuk saling berbagi. Nanti akan ketemu nih masalahnya, Bu Dewi, Bu Dewi yang bisa munculin bakat dan minat anak, gimana, Pak? Tadi, Pak, siapa, Pak? Aduh, pak, pak Wahab, gimana cara mancing anak-anak gitu? Gimana ketemu nanti semuanya? Ya, karena kita di sini akan saling berbagi praktik baik nah. Oke. Okay. Ada yang masih belum kejawab dari pertanyaan saya? Masih sedikit Ibu yaitu Ya kaitan filosofi KHD dengan guru penggerak Ibu Oke okay. Kaitannya Kaitannya Filosofi okay. Bapak Ki Hajar ya Bapak pendidikan kita dengan guru penggerak Sangat erat Bapak Ibu semuanya Guru penggerak ini lahir karena semuanya itu berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tadi mengenai kodrat anak, kemudian mengenai kemarin diceritakan di awal ya kalau di bab 1.1 titik satu bagaimana Ki Hajar ini belajar dari putrinya uh, apa putrinya yang Asti itu, gitu. nah sangat erat kaitannya filosofinya itu jadi. Kalau selama ini kita kiblatnya mungkin dari luar, maka ternyata kita punya kihajar yang pemikirannya sangat luar biasa. Nah hari ini mulai, ada guru penggerak ini kita mulai kembali, seperti diingatkan kembali, belajar kembali tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa kita sendiri. Gitu. Memudahkan ya Ibu ya. Iya betul, kalau selama Memudahkan. ini kan kita uh -uh, kita bilang tutwuri handayani setiap hari, kayak gitu kan ya. Tapi implementasinya pernah kita telaah lebih jauh enggak? Enggak pernah kan? Kayak gitu. Jadi guru penggerak ini merupakan jalan untuk me, mengapa namanya? Menerapkan. Uh, uh, menerapkan atau membuat kita jadi kenal lebih dekat dengan pendiri pendidikan di Indonesia, gitu. Dengan sistem pendidikan yang cocok dengan kita, gitu, Pak Abdul. Ya, sudah terjawab, ibu. Sudah cukup. Oke. Okay. Tenang, ini baru modul satu dua, masih ada modul banyak. Modul satu satu satu dua, modul satu satu itu semuanya masih membuat kita mumet mikir. Itu tandanya proses belajar. Oke, okay, yeah. boleh dibuka termin kedua Bu. Yeah. Uh, untuk termin kedua nanti dua pertanyaan. Silakan uh, sambil menunggu raisen satu dari. Catatan yang ada di LMS Oke okay, boleh Bu Di LMS Ibu Yaitu Bagaimana strategi Memahami karakteristik Anak Misalnya anak tersebut Sejumlah 200 anak Sesuanya banyak itu karakternya Gimana Ibu Memahaminya Oke okay. eh, Oke Oke, okay. pertanyaan yang kedua, saya beri kesempatan kepada ini yang terakhir ini, Arif Mutakin. Oke, okay. boleh silakan Pak Arif. Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Sri. Selamat sore Bu Anggi. Iya. Izin kami, Pak. saya bertanya berkenaan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu tentang uh, pola pikir Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah mengenai kemampuan berpikir, apakah dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi dalam hal ini mungkin lingkungan, ataukah karena sudah pembawaan dari kodrat uh, dari anak tersebut gitu ya itu. Yang kedua, nah, bagaimana cara memaksimalkan uh, pola pikir atau kemampuan berpikir anak tersebut bila Memang permasalahannya karena faktor tersebut, gitu ibu. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Alif wah bikin mumet nih pertanyaannya, <laughs> karena harus ngaitin dua modul nih. Oke, okay. saya jawab langsung okay. ya Bu Sri. Oke. Oke, pertanyaan yang dari LMS tadi. Ige. Ya mumet, bu Anggi enak. Bu Anggi kan guru SD, cuma ngajar paling maksimal 28 puluh delapan orang. Lah saya yang SMP SMA, muridku seandainya eh, pie. gitu Iya kan? Gitu kan pasti iya. yang ada di pikiran kita. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, jangan mau dikalahin sama otak cepet. <gitu> Itu bisikan dari si otak cepet tuh. Oke, saya jawab begini Bapak Ibu. Setiap anak memang unik. ya Punya cara perkembangan dirinya masing-masing. Tapi itu semua diwadahin oleh tadi itu Bapak Ibu, oleh satu garis yang bisa menyatukan mereka. Pasti di kelas kita akan ada nemuin orang-orang yang sejenis, ya enggak? Jadi kan anak-anak itu -anak sebenarnya dibagi-bagi juga kan, oh ini ada yang mungkin anak-anak yang sukanya belajarnya dengan cara mendengarkan. Oh ini ada nih anak yang sukanya seperti ini, gitu. Jadi kita ambil garis besarnya atau mungkin misalnya anak-anak SMP Tadi kan rentang umurnya itu 12-15 Suka apa mereka kita bisa gali dengan asesmen diagnosis Udah belajar asesmen diagnosis Bapak Ibu? Nah, kalau belum PR tuh apa sih asesmen diagnosis banyak banget tuh nanti penjelasannya gimana Tuh kita gunakan asesmen diagnosis Kemudian tarik garis besarnya. Yang kita pakai ini garis besarnya. Bukan kemudian kita harus satu-satu. Oh ini kemudian, ini anak sukanya tempe. Ini anak telur. Berarti setiap hari kita harus ngasih, yang ini tempe, yang ini telur. Enggak, gitu juga. Kita ambil garis besarnya. gitu. Oh tempe telur. Sama-sama makanan yang gurih. gitu Misalnya rasanya gurih. Ya kita sajikan makanan yang gurih. Kita ambil garis besarnya, anak-anak SMP, mereka ini sekarang misalnya sukanya lagi main game. gamenya nya Mobile Legends, Free Fire, kayak eh gitu. Ya, kasih tantangan yang sesuai dengan diri mereka ini, kayak eh gitu. Misalnya ajak mereka belajar dengan mengaitkan dengan game-game tadi. Gitu. Jadi itu, ambil garis lurusnya. Semua anak kemarin ya, kodratnya adalah bermain gitu, tapi kan beda anak SD sukanya bermain yang seperti apa SMP SMA apa gitu, anak SMA tadi PUBG, Mobile Legend itu, anak SD udah kenal Mobile Legend dan sebagainya, tapi mereka pasti sebetulnya masih nambahin <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> kan, yang dioptimalkan, mereka akan jauh lebih seneng kalau diajak permainannya itu fisik gitu, ajakin. Kemarin mungkin ada gambar congklak, kemudian ada gambar engklek, gitu. Permainan itu kita sisipkan dalam proses belajar kita, itu. Jadi ambil garis besarnya dari ciri-ciri atau tahapan perkembangan dari anak. Agar kita tahu keunikan, bisa memahami keunikan masing-masing anak, gitu. Jadi nggak akan mumet, bukan berarti 200 harus dihafal benar-benar, pusing enggak bapak ibu bukankah kita hanya akan menghafal satu anak yang rajin banget dua anak yang nakal banget iya enggak yeah, iya gitu kan gitu kan cukup ibu gak yeah. pertanyaannya kedua tadi dari pak Alif mutakin tentang aduh saya kok jadi lupa kemampuan, apa tadi, berpikir. Pak? kemampuan berpikir kemampuan oh, di berpikir dipengaruhi oleh lingkungan ha -ha. Apakah kemampuan berpikir dipengaruhi oleh lingkungan atau bawaan, gitu ya. gitu? Yeah. Dua-duanya, kalau saya boleh bilang dua-duanya. Dan saya baca dari beberapa literatur juga iya. Memang misalnya, kayak gitu, dua-duanya ini berpengaruh tapi tergantung bagaimana provokasi kita untuk bisa mempengaruhinya, kayak gitu. misalnya pada anak-anak yang, ini saya cerita aja nih, lebih enak cerita deh daripada ngasih teori. Misalnya, saya punya keponakan Bapak-Ibu semuanya, kebetulan rentang IQ-nya rendah. Rentang IQ-nya, berarti kan ada masalah di, di kemampuan berpikirnya ya, kemampuan berpikirnya itu rendah. Uh, dia ada di, kalau di tes IQ, kayak itu dia ada di ring bawah. Kemampuan bicaranya itu lebih jauh berkembang lebih dulu ketimbang anak saya, padahal jaraknya itu 3 tahun. Tapi anak saya jauh lebih bisa. Perkembangan fisiknya, motoriknya juga iya. Dia juga terhambat. gitu. Tapi kemudian kita semua menyadari, kami sekeluarga besar menyadari, oh oke okay, berarti ada sesuatu nih pada diri anak ini. Kami kemudian bawa ke psikolog kemudian kita berikan treatment, ternyata ketemu bahwa anak ini yes otaknya secara uh, apa namanya otaknya untuk berpikir misalnya tindakannya dan sebagainya mungkin di bawah rata-rata, tapi dia punya kemampuan lainnya yaitu menghafalnya yang bagus gitu. Nah kita kemudian sampai akhirnya sekarang dia kelas 2 dia sudah hafal hafal Uh, Quran ya, kebetulan kami agama Islam Jus 30 Dan sekarang sudah mau masuk Jus 2 gitu. Jadi itu Bapak Ibu Provokasinya kita, apa yang bisa kita lakukan Ke anak ini, akan menentukan se Seberapa jauh anak ini berkembang Tugas kita sebagai guru Nyari itu Bantuin anak-anak ini berkembang Memaksimalkan potensinya Tadinya potensinya cuma A Dia kalau mungkin Di zaman dulu kita udah bilang, ah anak ini nggak bakalan jadi apa-apa, Gak akan bakalan berprestasi. Semuanya jelek kok punya dia. Tapi sekarang dia kemarin pulang bawa piagam, dia jadi nomor satu sebagai penghafal terbaik. Inilah bapak ibu yang perlu kita kembangkan. Sementara anak saya yang jauh perkembangannya lebih pesat, belum bawa apa-apa misalnya kayak gitu. Itu ya. Jadi kita perlu kembangkan. Semuanya mempengaruhi lingkungan Kemudian bawaan Mempengaruhi, tapi bagaimana Cara kita memaksimalkan Ini, itulah kuncinya. Gitu, sudah Bu Sri Sudah cukup terjawab Pak Alif Ya Bu, terima kasih Tama -tama. Cukup Ibu Ibu. Oke. Okay. Sebelum kami tutup bahwa Ibu Anggi narasumber kita yang luar biasa Mari kita beri aplaus untuk Ibu Anggi Terima kasih selanjutnya Ibu untuk agenda berikutnya yaitu penutup Sebelum penutup, mungkin Ibu Anggi ada kata-kata penutup, Ibu. Oke. Okay. Untuk penutup dari acara ini, silakan. Oke. Okay. kata, -kata. Terima kasih, Bu Sri. Bapak-Ibu semuanya. Hari ini ya, hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bergerak duluan ketimbang teman-teman lainnya. Kita diberi kesempatan untuk bisa mentransformasikan pendidikan di Indonesia. Kesempatan yang datang kepada semua teman-teman Mungkin nanti akan ada gelombang-gelombang berikutnya yang menyusul kita Tapi berarti inilah kesempatan pertama yang datang kepada kita Untuk bisa menggerakkan, merubah pendidikan di ekosistem paling kecil dulu Di kelas-kelas kita Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya berikan yang terbaik diri kita lah yang akan memulai gerakan diri kita dulu untuk bisa menggerakkan orang lain semangat karena bapak ibu nggak sendirian bapak ibu di sini ada teman-teman lainnya ketika mungkin tidak bisa melakukan yuk kita barengan sukses sendirian itu nggak asik sukses barengan keren Sekian dari saya, terima kasih apabila ada banyak kesalahan Saya mohon maaf, boleh ya kita saling bertegur sapa mungkin di sosial media Refleksinya tadi boleh di tag, dikirimin ke saya At Anggi underscore Rizka underscore Pustika di Instagram Oke, terima kasih Bu Sri Sama-sama Ibu Kita lanjut untuk pantun penutup Wah uh. Oke. Jago pantun. Iya ini, ini cari-cari nih. Jalan-jalan menuju Magelang. Jangan okay. lupa. Guru penggerak haruslah senang walau berada di kawah penggemblengan. Tepuk tangan, <gat> Keren keren. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kami banggakan. Demikian kegiatan forum diskusi virtual